di edisi slot jacor ya, hari ini ya bosku ya, kita mencari pola yang lagi bagus nih selangsang aja kita mulai dulu dengan 10 kali guespin ya seperti biasa kita bawa modal 100 ribu aja modal receh mudah-mudahan kita bisa mendatangkan JP yang gede anjay oke gimana penonton sekianya wih di anjing belum juga nyapa kita udah dikasih scatter gratis bosku Cantik sekali, cantik Mari kita saksikan dulu ya bosku Kita saksikan dulu edisi show Gator hari ini, gue belum bayar Dan gue pun gak ada niat sama sekali buat buy pristine Karena gue bawa modalnya super duper Retek banget ya. Yeah. Oke okay, tadi ngomongnya setengah-setengah aja Tapi kalau gue perhatikan 17 ribu Kalian 4 ya, kalian 4 dikasih lagi 22 ribu Dikasih lagi petirnya anjing, Cantik sekali bosku bawa bettingannya Bettingannya gede juga Di 5.000 ribu ya Oke lah Bosku Tadi gue ngomongnya setengah doang buat iya, pak penonton gue ya, Anjah Gimana penonton setianya ini Semua muda seratus kali ini Comment dulu dong Di kolom komentar ya Dan jangan lupa dulu buat tekan like Dan yang belum subscribe Di subscribe dulu channel Semua muda seratus kali Agar kalian tidak ketinggalan semuanya Gokil gokil. Oke bos, ini kita scatter gratis baru mulai, baru tak di 10 kali spin udah dikasih kemenangan 684.000 ya. Belum juga panas RTP-nya udah meledak lagi ya. Anjir, gokil gokil. Oke lah. Jadi ini memang kalau gue gua rasa cukup kalau kita caput, tapi gua rasa ini belum cukup ya karena baru dapat JP-nya 800.000 lah hitung-hitungnya ya. Oke, jadi kita langsung sambung sekali lagi 10 kali quick tapi kita sedikit turunin betting kita Ya, kita buang dulu yang sisa-sisa sampah-sampahnya -sisa ya, pola-pola yang kosong ya. Baru asli kita ini buy free nya ya. Oke, di kita Batu merah ya. Kita lihat dulu di sini Boskun. Dan sekarang dep gua bermain Jangan soal online chat atau mesin penuh mesinin sisisnya merdeka ini sisis yang dan mau bayar kemenangan kalian berapapun asik banget jatuh anjay. Oke okay lah, jadi kalau kalian bisa mau join ya itu ada kalian ketik aja di pukul merdeka winya gitu aja simpel aja lah nggak perlu ribet ya. Langsung aja bosku kita tangkap baik dua mendatangkan kesialan ya anjay oke di sini kita baru mulai ya udah ketemu kali 11 ya bosku ya baru mulai ya ini apakah tanah santa bakal mendatangkan jp yang gede gak kan, nih anjay 17 kali anjay tadi sayang sekali ya kalau misalnya gue tadi tennya agak lebih tinggi gue bayar di 500 ribu mungkin jp gue bakal lebih jelas lagi tapi ya terlalu beresiko terlalu beresiko kalau misalnya loss pasti lossnya dalam juga ya kan Udah capek-capek kita kumpulin nih ya Sampai ratusan ribu ya Baik, bespinnya eh kosong Anjir ya Oke, okay, aduh Gue baru ngomong ya Gue baru ngomong ya Ini kayaknya urungkak nih ya Aduh, kalau urungkaknya sih Gue bakal lanjut lanju ke 10 queen lagi nih Gue berharap skecer lagi nih Hmm, batu Aduh, sayang sekali kotanya tidak terjadi, bosku apa sih nice doang lah nih 47 ribu ya Ini emang calon-calon kita harus meracik cola yang gacor lagi nih Waduh, udah mau direct sih Di setelahnya masih usis Kamplet banget usis Lu mending stop lereng gede ya kan <laughs> Aduh, em, em, memang bisa di-setting ya kayak gitu. Ya. Aduh, dikonekin lagi Dikonekin lagi Apa ngepetin lagi dikonekin Ternyata dikonekin kita buat kita bosku Dikonekin, dikonekin lagi buat kita 14.000 kali 36 Anjir, batu merah dikonekin lagi Wah, sayang banget Hung. Apanya ya, ungu sama si Ijo ya luar biasa bosku sensasional langsung 600 ribu yang artinya kita harus cabut ya karena di sini udah profit kita 10 kali lipat dari modal awal kita 100 ribu yang artinya mencapai satu juga. Sebukan so, yang baru mampir jangan lupa like dan komen dan subscribe juga channel swap modal 100 kaki. akan bertemu lagi di next konten berikut lagi.